Hukum gravitasi menyebutkan jika benda di alam semesta akan saling tarik-menarik, misalnya setiap benda yang dilempar setinggi-tingginya pasti akan jatuh ke bawah, hal ini membuktikan kalau benda fenomena yang terjadi di bumi tidak lepas dari gaya gravitasi, meski demikian ternyata ada beberapa tempat di dunia, ini di mana gaya gravitasi bumi tidak lagi berlaku di dalamnya. Di mana saja kah itu, nah berikut ini adalah tempat-tempat tanpa gravitasi yang ada di bumi, Hal ini sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini, agar kalian tak ketinggalan berita dari channel ini. Gokil sekali, hukum gravitasi juga tidak berlaku di sebuah hill Florida di bukit yang berada di Lex Wells, Florida. Kamu akan melihat mobil berjalan menanjak melawan gravitasi tanpa harus menyalakan mesinnya. Semokel dikenal sebagai bukit anti-gravitasi atau bukit magnet. Selama berada di sana wisatawan akan mematikan mobil sampai garis batas, yang ada saat itu juga mobil akan berjalan kencang. Uniknya mobil itu tidak berjalan menurun justru menanjak bukit ini seolah memiliki magnet di puncaknya ia akan menarik mobil menanjak dalam kecepatan tinggi. Golem Border yang terdapat di Myanmar juga merupakan salah satu tempat di dunia yang tidak memiliki gaya gravitasi, Golden Border merupakan sebuah batu raksasa berwarna emas dan terlihat seperti akan jatuh dari tebing. Namun batu tersebut sudah berada di tempat yang sama selama 2.500 tahun, batu tersebut berada di ketinggian 49 kaki dengan sebuah pagoda di atasnya, diketahui batu tersebut dilindungi oleh rambut Buddha yang berada di dalamnya. ladak bukit ini terletak di Jalan Raya Nasional Lex Orgil Baltik di India, dikatakan memiliki sifat magnetik karena dapat menarik mobil untuk menanjak, beberapa orang mengatakan bahwa pesawat yang melintas harus meningkatkan ketinggian mereka, sementara beberapa orang yang percaya pada sihir tapi sebagian dari mereka ada yang bilang, bahwa itu hanya ilusi optik yang diciptakan oleh tata letak area dan bukit di sekitarnya. Yang membuat jalan yang menurun,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 namun selintas air terjun ini terlihat sangat unik, tanpa ada gravitasi di tempat ini. Oleh John Vortex, dari pertama kali ditemukan pada tahun 1930 hingga sekarang, Oregon Vortex telah menjadi pusat destinasi turis dalam mancanegara, berlokasi di Oregon Amerika, tempat yang berupa sebuah kabin. Ini bisa membuat siapapun merasakan, bagaimana hukum gravitasi yang selama ini kita pelajari di sekolah tidak berlaku sama sekali. Kabin yang terletak jauh di dalam hutan, dinamakan oleh penduduk asli Amerika sebagai Forbidden Ground, yang sangat dihindari tapi bagi orang lain tempat ini malah justru menjadi magnet bagi mereka ketika masuk ke dalam kabin seketika kita bisa merasakan hal berbeda. Seperti sulit berjalan bukan cuma itu saja, selama berada di kabin tinggi badan juga dirasakan berubah, bergerak lebih ke dalam, kita bisa menyaksikan sendiri bola bergerak naik ke atas tanpa bantuan apapun. Mystery Sports on the Cris ditemukan tahun 1939 oleh pra penjajah, yang heran tubuh mereka terasa lebih ringan saat melewati kawasan Mystery sport yang berada di Santa Cruz, California. Ini resmi dibuka untuk umum setahun kemudian itu setelah peneliti melakukan serangkaian penelitian, di sana saking misteriusnya sempat tersebut orang bahkan bisa berjalan miring di tembok rumah kayu yang dibangun, di sana anehnya jika bola digelindingkan arahnya bukannya turun, melainkan malah sebaliknya bola itu akan naik. Banyak orang berpendapat bahwa tempat ini hanyalah sebuah tempat yang didesain untuk menghasilkan ilusi optik. Tapi beberapa lainnya menganggap kawasan ini punya aura magis magnetik di Hoover Dam Nevada. Sebuah negara bagian di Amerika Serikat yaitu Nevada menjadi salah satu titik yang kebal dengan gaya tarik bumi, tempat itu adalah bendungan Hoover yang terletak di antara Arizona dan Nevada, kemudian jika kamu berkesempatan untuk mengunjungi Hoover dam, cobalah melakukan eksperimen untuk membuktikan tidak ada gaya gravitasi. Caranya mudah, kamu hanya perlu menuangkan air dari atas botol di atas bendungan, dan hasilnya air tersebut tidak akan turun tapi malah naik. Usut punya usut rupanya hal itu karena updraft hentakan ke atas yang sangat kuat dari struktur bendungan, alhasil benda yang jatuh seolah melawan gravitasi padahal sebenarnya dibawa oleh angin.